loncat lagi mas bro bismillahirrahmanirrahim wuh dapat lagi mas bro wih, mantap. seterah kelima mas bro oke lanjut lagi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro kembali lagi dengan saya channel mancing seadanya kali ini kita mancing di Belakang itu mas bro, tapi cuacanya kadang redup, kadang enggak mas bro. Oke mas bro, lanjut.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 Bosku, kita oncol. Allah jatuh mas bro. Kecil. Tuh, Allah jatuh lagi mas bro. Jatuh lagi. Wah jatuh terus mas bro. Tuh, Allah jatuh lagi mas bro. Waduh. Loh. Jatuh terus sih mas bro Oh enggak ada yang lain mas bro Kecil-kecil kan mas bro Yuk bismillahirrahmanirrahim Allah. Jatuh lagi mas bro Nah alhamdulillah Mas bro Akhirnya Strike pertama mas bro Oke mas bro lanjut Kita lempar lagi mas bro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah, dapat lagi mas bro Strike kedua aduh Strike kedua mas bro Strike kedua Oke, lanjut lagi mas bro Bukan water aduh. Bismillahirrahmanirrahim Hai, nah, dapat lagi, Mas Bro. Hmm, hmm, hmm. strike ketiga, Mas Bro. oke Mas Bro, lanjut. kita lempar lagi, Mas Bro. Bismillah, uh dapat lagi, Mas Bro. Ke berapa ini, Mas Bro? 4 Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut. Lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. lepas Mas Bro. Cuacanya udah mendung lagi Mas Bro. Salah lepas lagi Mas Bro. dapat lagi mas bro kecil-kecil alah jatuh lagi mas bro lanjut lagi mas bro lempar lagi uh dapat lagi mas bro mantap jiwa mas bro strike terus mas bro lanjut lagi mas bro enggak tahu yang keberapa ini lupa saya taun cal lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Nah. Hmm. Lagi Mas Bro. Straka 6 Mas Bro. Mas Bro, lanjut lagi Mas Bro. Taun cal Mas Bro. Bella, uh dapat malah jatuh Mas Bro, uh dapat lagi Mas Bro, hmm, mantap sih jatuh Mas Bro, aduh aduh aduh aduh, oke Mas Bro lanjut lagi, Apa lagi Mas Bro, Bismillahirrahmanirrahim, hmm, hmm, hmm. dapat lagi Mas Bro. Alhamdulillah dapat beberapa ini Mas Bro, karena Mas Bro hancal lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ah alah kecil Mas Bro. Alhamdulillah alah jatuh lagi Mas Bro, Mas Bro hancal lagi. Wah oh, dapat alah pas mas bro yang kecil kecil lah, <tik> <tik> dapat lagi mas bro, wih mantep mas bro, ketujuh mas bro, oke lanjut mas bro, lanjut mas bro. Bila hmm, hmm, jiwa, oke Mas Bro, ke 8 Mas Bro. Oke mas bro lanjut lanjut mas bro wih langsung mas bro mantap jiwa wis strike ke-9 mas bro eh lanjut lagi mas bro lanjut lagi mas bro poncal bismillahirrahmanirrahim wah uh, dapat mas bro Alhamdulillah Kecil-kecil tapi gurih ini mas bro Oke Tadi berapa ya Sembilan ya mas bro Ini ke 10 mas bro Mas bro lanjut Lanjut mas bro Alhamdulillah Dapat lagi mas bro Kecil-kecil Alhamdulillah Mantap mas bro Aduh jatuh lagi mas bro ya, wah, wah. jatuh. Oke kita onca lagi aja mas bro jatuh lagi, Mas Bro Nah, dapat lagi, Mas Bro Mas Bro, lanjut lagi ya jatuh lagi, Mas Bro Jatuh terus, Mas Bro Lanjut lagi, Mas Bro uh dapat lagi, Mas Bro Ini kalau nggak jatuh-jatuh ya Wih, banyak nih, ya Mas Bro Oke Mas Bro, lanjut lagi lanjut oncal Mas Bro. Hmm. Hmm. Hmm. Itu sana ngumpulnya Mas Bro. Oh, dapat lagi Mas Bro. lagi mas bro jos gandos. selanjut lagi mas bro redep lagi cuacanya mas bro mendung lagi kita coba kalau mendung ikannya pada ngumpul mas bro eh, kalau si apa senginginya metu itu malah susah nah strike mas bro mantap jiwa mas bro eh mas bro berhubung cuacanya tidak menentu ya mas bro Redup, kadang terang Redup, kadang terang di, di hp saya kurang ini mas bro cuaca, Ini gambarnya Kita videonya Sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hey, mas bro Dan ini adalah hasilnya mas bro lumayan mas Bu. banyaknya ini masih ada dua yang sama mas bro ini mas bro mantep mas bro josh gandos, wuss mantep ya mas bro ini kalau ikannya lima jari-lima jari ya wis berat nyawa aja ini mas bro Tiga. Uh. Halo Mas Bro. Hmm. Hmm. Mantap, uh. Bos. Hmm. Hmm. Oke mas bro, hubung ini udah hujan ya mas bro Saya harus cepat-cepat pulang karena lokasinya sangat jauh Mas bro, hujan